serta dengan nomor penampilan 04. Nama grup Sanggar Ngesti Laras Budoyo. Kategori grup Turonggo Hyakso. Nama penanggung jawab Toyib Masuri S.Pd. MM. Asal grup Karangan Tenggale. Nama ketua Dr. Anda ST India Pratiwi. Penata tari Eko Lasmono S.Pd. Dan penata iringan Dedi Setiawan SSN. Dewan juri dan pemirsa yang kami hormati, inilah penampilan Sanggar Ngesti Laras Budoyo. Selamat menyaksikan. Bye. Satsang Kabeh cilipto Ora ono sing sampurno Nanging Laku utomo Bakal dadi tulodo Mugi jagat pinaringan Rahayu Rahayu lere Sambikolo